Halo adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama kakak di sini. Di selamat pagi teruna. Bagaimana kabarnya hari ini, kakak harap adik-adik dalam keadaan yang sehat. Pagi ini kakak mau ajak adik-adik untuk bersatu bersama dan membaca firman Tuhan. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Alkitab Mazmur 57 ayat 1 12. Sebelum kita membacanya, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa.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 Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua Kasihinilah aku ya Allah, kasihinilah aku Sebab kepadamu lah jiwaku berlindung Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung Sampai berlalu penghancuran itu Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi Kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya, aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditunjukannya jiwaku. Mereka menggali lobang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermasmur. Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermasmur bagimu diantara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai kawan ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarkanlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu perlindungan bagi yang tertolak. Pada tahun 1714 sampai 1770. George Whitefield adalah salah seorang pengkhotbah paling berbakat dan berhasil sepanjang sejarah, dan ia telah membawa ribuan orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Meski demikian, hidupnya tidak lepas dari kontroversi. Pilihannya untuk berkhotbah di tempat terbuka terkadang dikritik oleh orang dan pihak-pihak yang mempertanyakan motivasinya dan merasa bahwa Whitefield seharusnya berkhotbah di dalam gedung gereja saja. Kataan Whitefield tentang tulisan pada Batu nisannya kelak menjadi tanggapannya terhadap kritikan yang diterimanya. Dengan sabar, saya akan menunggu hingga hari penghakiman untuk membersihkan nama baik saya dan setelah mati. Saya tidak akan mengendaki tulisan pada Batu Nisan kecuali ini. Di tempat ini terbaring George Whitefield, seperti apa sesungguhnya dirinya kelak akan diketahui pada hari yang agung itu. Di perjanjian lama, Ketika Daud menerima kritikan tajam dari orang lain, ia juga mempercayakan dirinya kepada Allah. Ketika Daud dituduh Raja Saul sebagai orang yang memimpin pemberontakan sehingga terpaksa bersembunyi dari kejaran tentara Saul dan tinggal di dalam gua. Ia mengabarkan kondisinya seperti terbaring di tengah-tengah singa yang giginya laksana tombak dan panah dan lidahnya laksana pedang tajam. Namun, sekalipun dalam situasi sulit seperti itu, Daud berpaling kepada Allah dan menemukan penghiburan di dalam dia. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Ketika orang lain gagal memahami atau bahkan menolak kita, Allah saja tempat kita berlindung. Pujilah dia atas kasihnya yang besar dan tidak berkesudahan. Demikian renungan kita pada pagi hari ini, Yuk kita minta roh kudus menguatkan kita Untuk menjalani hari ini Mari kita bersatu dalam doa Ya Tuhan terima kasih Tuhan Kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berkati kami ya Bapa Agar kami bisa meneladinya Di kehidupan kami sehari-hari Berkati kami juga yang akan menjalankan aktivitas Dari pagi hingga malam nanti Jaga kami ya Bapak Terima kasih ya Tuhan, amin Jaga kesehatan selalu ya adik-adik Tuhan berkati